Sesekali, tak ada salahnya kita kembali membuka ruang kenangan untuk kembali mengingat apa yang menjadi tujuan. Ada kalanya dalam sebuah perjalanan kita mendapat halangan. Terus berusaha dan percaya akan tujuan membuat kita mampu mengatasi rintangan. Sentuhan keramahan menghadirkan kenyamanan membangun kedekatan. Membangun generasi untuk masa depan dengan melestarikan apa yang kita sebut kedaerahan. kok jalan sendirian. Lima tahun, hai, oh ya, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sehat hai, hai, sehat. Sehat, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sehingga kita dapat mewariskan integritas dan ketulusan. Meski generasi akan terus berganti untuk meraih mimpi, semangat harus tetap terjaga demi sebuah konsistensi. Tak jarang hasil jerih payah penuh dedikasi dapat membuahkan prestasi. Menjaga raihan prestasi dengan efektivitas. percaya. Memberikan pelayanan terbaik adalah kunci bagi kami untuk terus berkembang. Semakin tingginya kepercayaan masyarakat kepada kami menjadi prioritas utama kami, bukan sekedar meraih prestasi. Meningkatkan jangkauan pelayanan kami. Kami percaya, meski prestasi terus-menerus diraih, namun ketulusan untuk terus membangun daerah menjadi alasan kami untuk harus selalu berinovasi. Menciptakan bermacam-macam program untuk terus mendukung perkembangan masyarakat di dalam negeri. Jalanan kami meneruskan warisan nilai bagi negeri masih belum berakhir. Warisan integritas dan ketulusan menjadi tanggung jawab kami untuk terus menjaga nilai-nilai kami demi membangun ekonomi daerah. Membangun negeri, membangun daerah, membangun Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah untuk Indonesia.